Selamat Kamu Bangka Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pengundangan kekuasaan Dan lain-lain Selenggarakan Dengan cara saksama dan dalam tempo yang bersikap lengkapnya. I'm not